seorang waliyah seorang perempuan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan satu nasihat kepada pasangan pengantin putra-putrinya dikatakan ada empat yang empat ini jika dilaksanakan insya Allah jadi keluarga yang sakinah yang pertama apa? yang pertama ini susah nih dalam rumah tangga nih paling susah nih. Yang pertama perhatian, perhatian nggak sama suami? Kapan perhatian terakhirnya? Pas mau lebaran nih begitu. Tiba. Bapak perhatian nggak sama ibu pak? Nggak, nggak. Ya dari perempuannya juga Laki-laki itu gimana lawannya Pak? Perhatiannya seorang laki-laki gimana perempuannya? Kadang ibu pernah nggak whatsappan sama bapak? Teleponan sama bapak? Pernah Jawaban singkat apa? Panjang Singkat kan? Oh, panjang pernah nih, saya yakin di seumur hidup kita nih, kalau teleponan sama suami, pernah Assalamualaikum salam yang lagi ngapain? kantor udah makan belum? belum itu jawabannya seorang laki-laki singkat kalau di whatsapp Assalamualaikum, jawab WLKM SLM betul nggak yang lagi di mana? Jawabannya k n, -T -E -R. K -N -T -R. Kantor. Udah makan belum? BLM. l m Betul nggak? Laki-laki bisa ngejawab begitu tergantung siapa lawan bicaranya. Kalau lawan bicara dengan nada yang baik, laki juga ikut dengan nada yang baik. Contoh, telepon Assalamualaikum yang jawabannya waalaikumsalam yang pasti jawabannya gitu. Sayang udah makan apa belum? Belum. Sayang udah belum dijawab balik. Sayang lagi di mana? Sekarang lagi di kantor kerjaan gimana? Alhamdulillah lancar. Jawabannya begitu. Tapi kalau yang nanya yang di mana kantor? Udah makan belum? Belum. Tergantung nada bicara seorang yang bisa. Satu perhatian yang dari hati Perempuan itu Diciptakan kan besar perasaan Dibanding pikiran Betul nggak? Kalau laki-laki pikirannya ke depan Kalau perempuan enggak, apa-apa pakai perasaan Contoh, bapak ngebangunin anak Galak luar biasa, ayo nak bangun subuh Yang ngelarang ibu Udah sih pak, biarin aja Ntar juga bangun dia sholat. itu jawaban istri Betul nggak? Kalau urusan syariat nggak boleh pakai perasaan Wajib kita bangunkan Kalau katanya hidup ini Hidup ini tuh ada prinsip Ibu bapak Hidup ini ada aturan Kalau hidup kita nggak ada aturan Habis kehidupan kita Allah ngasih aturan buat kita Kenapa sholat lima waktu Yang pertama bisa curhat sama Allah Bisa meminta sesuatu Kepada Allah Dikasih jalan sama Allah Saya mau tanya yang ngasih rezeki kita semua siapa Kenapa ibu tiap minta duit mintanya sama bapak? Bapak apa? Yang kerja bapak, yang ngasih rezeki bapak siapa? Kenapa bapak mintanya juga sama bapak ibunya? Mintanya kepada om di samping kuping bapak. Paham nggak? Minta sama Allah di samping kuping. Ya Allah pengen banget. Punya mobil agak bagusan dikit. Itu insya Allah suami bilang. Ah, belaga budak aja belaga budak. Yang pertama saling perhatian. Bapak ngomong. Mau dimasakin apa? Ngomong. Bapak setiap hari ibu masakan. Masak nggak? Pernah enggak ditanya? Yang mau makan apa besok? pernah ditanya liam saya nanya bapak pak ditanya enggak? enggak? gue udah yakin perempuan di sini kalau belanja tuh semau beroknya dia dia pengen apa dia masak itu terserah aja suami modoyan mau enggak bodoh Ahmad betul kan ada istri yang begitu ada tukertambah mamangkok, bu, perhatian dari segi apapun, bahir wabatin, perhatian itu harus ada, bapak kalau mau istri yang terbaik buat diri bapak, maaf di dunia ini nggak ada perempuan yang sempurna dan nggak ada laki-laki yang sempurna nggak ada kecuali pasangan kita sempurna di mata kita, betul? Kalau Bapak mau menyelamatin seorang istri, Bapak ngomong. Bapak jangan ngedumal dalam hati. Apa ini masak tempel lagi, tempe lagi. Dikasih uang ratus ribu. Tiap hari saya rasa. Darah tinggi sih Bapak. Ngomong. Yang aku suka kalau kamu pakai baju warna ini. Nah. Ngomong. Yang aku suka kamu nih pakai minyak wangi, minyak wangi ini. Ngomong itu tandanya perhatian. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh seorang suami. Contoh, ibu suka minyak wangi ini nih. Uh, suka, enak bener minyak wanginya. Tanya sama suami, suka nggak baunya? Nggak suka, jangan dibeli. Ada ibu cium wanginya, nggak enak. Ibu nggak suka. Suami cium, enak, suka, beli. Paham kan? Yang cium ibu siapa, emang? Bapak apa suami? Suami apa bapak? Kenapa lu minyak wangi beli semau-maunya? Itu contoh perhatiannya. Yang kedua. Yang kedua ini boleh dibilang jarang ada di rumah tangga jika pernikahan itu di atas 10 tahun. Kadang lima tahun aja udah terjadi. Yang kedua apa? Banyaknya komunikasi antara suami dan istri komunikasi tanya apa yang dia mau, apa yang enggak komunikasi ngobrol, masalah kerjaan masalah rumah tangga masalah apa, komunikasi kalau komunikasinya nggak baik kehidupan rumah tangga nggak akan baik timbul adanya masalah dari kurangnya komunikasi jangan diam-diam aja yang kamu begini-begini, gesta rumah haing Itu nggak boleh komunikasi. Yang disuka, yang enak, yang senang, itu dikomunikasi. Di dalam rumah tangga, nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada. Sekecil apapun masalah, anggap itu masalah kecil. Ada masalah gede, dikecilin. Ada masalah yang kecil, jangan digedein. Buang! Ilangin, lo nggak kebayang masalah kecil digedein masalah gede apa kiamat kubro. Ada masalah kecil hilangin dan bikin komitmen di dalam rumah tangga. Yang saya bikin komitmen sama istri saya, saya bilang, "Wan, yang kalau seandainya kita ada masalah selesaikan dalam waktu dua jam. Dua jam nggak selesai, anggap selesai gak bisa tuh, tiga jam, 4 jam sehari, dua hari, nggak bisa harus selesai dan bapak harus ngerti kalau yang namanya istri lagi marah-marah pak lagi marah-marah, yang dibutuh bukannya bapak ngelayanin marahnya, bukan saat si perempuan marah, istri marah cuman butuh pundak bapak Lu. kasih sayang sama itu istri pernah nggak digituin bu? berarti seumur umur laki yang begitu doang kali ya pak pak hidup jangan kaku-kaku banget ngapa sih pak lu hidup kaku banget kayak kan kering bapak kan nikahin istri penuh dengan kasih sayang betul nggak? kasih sayang karena Allah apa karena hawa nafsu Nafsu, pengen lihat mana yang tadi ngomong nafsu? Kalau nafsu pakai nasi, bu, bu, komunikasi ya, banyakin komunikasi. B, suami saya kerja di luar kota, komunikasi nggak ada, yang susah nggak ada video call bisa kan, sms apa whatsapp bisa, bisa semua dengan cara komunikasi yang baik bisa yang ketiga mawaddah. tahu mawaddah, curahan kasih sayang kalau anak sekarang bilang magemes ngegemesin manja ya ayam baru pulang tiduran di paha lu kalau nggak disenggol lu berat betul nggak bapak Bu, pernah tiduran di paha bapak kapan terakhir kapan terakhir pasti gue yakin lupa enggak masih ingat kapan terakhir belum lama alhamdulillah itu juga cuma tiga orang bapak terakhir tiduran di paha ibu kapan ada yang ngomong tadi sore katanya untuk mengedidis nyari kutu ada dikit nabi sallallahu alaihi wasallam kayak begitu enggak? sama nabi muhammad kadang tidur di pangkuan siti aisyah kadang rasulullah mangkuk siti aisyah ada romantis di dalam rumah tangga, saling ngegemesin ya, karena seorang istri itu, takdirnya itu membuat senang laki-laki Oh, tong ah ini anak siapa sih cabut-cabutin baterainya tuh. Takdirnya seorang istri itu kan pakaian suami, betul? Suami juga pakaian istri. Satu sama lainnya tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ini lebih dari perhatian, lebih dari komunikasi. Ini kasih sayang, ini gemesin. Ada satu kisah Nabi Muhammad SAW. Di depan rumahnya tuh, depan rumah Nabi, ada musik. Lagi main duf. Lagi main duf. Ada yang menari-nari. Laki-laki lagi pada menari-nari di depan rumah Nabi. Rasulullah tahu Siti Aisyah pengen banget nonton. Akhirnya Rasulullah yang buka jendela rumah. Dibuka jendela rumah, Rasulullah panggil Siti Aisyah. Ya Aisyah, sini wahai istriku. Mau nonton nggak? Mau ya Rasulullah. Sampurin Rasulullah, dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Kebayang gak? Kebayang gak? Berarti wajahnya Siti Aisyah ada di mana? Di samping wajah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sudah belum? Belum ya Rasulullah? Hanya lagi? Udah belum? Belum ya Rasulullah? Beberapa lama ditanya lagi? Udah apa belum? Belum ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah nengok mengatakan sesungguhnya engkau bukan melihat siapa yang menari dan apa yang dimainkan kecuali engkau hanya ingin bersandaran denganku, kata Rasulullah s.a.w. Saat Rasulullah nanya, nanya, udah belum? Udah belum? Udah belum? Itu yang main musik udah gak ada. Yang nari udah gak ada. Makanya Nabi tanya, udah apa belum? Ternyata kenyamanan seorang wanita itu tak kalah dia ada di samping suaminya. Pak. Kalau istri lagi ngedeketin, jangan ngejauh ya. Jangan. Yang namanya perempuan itu kadang kalau lagi head, ini lagi mau datang head, marah-marah, emosinya nggak kontrol. Dimaklumin. Kenapa? Karena hormonnya itu sangat-sangat luar biasa. Pinggang sakit betul. Kepala migrain betul. Tidur kanan salah, tidur kiri salah betul. Tuh. Pengorbanan seorang is istri, kasih kenyamanan buat dia. Kalau seandainya lagi head nih mau dipijitin, pijitin kakinya. Gak hina kok suami mijitin istri. Di sini ada nggak yang istrinya dipijitin sama suami? Ada. Berapa orang? Oh banyak. Gue <tuh> yakin lakinya tukang urut. Berantikan dari situ, saya mau tanya, bapak sering nggak dipijitin sama istri? Enggak, enggak, lu lu Bu, mau masuk surga, cepet masuk surga mau, sering-sering pegang kaki suami. Pijitin, pegang-pegang doang, ngapain? Pijitin, apalagi dia pulang kerja. Ya, dipijitin. Kenapa itu tangan yang tertempel debu seorang laki-laki yang mencari nafkah? maka debu itu akan membawa seorang istri masuk ke dalam syurganya Allah. bintar pulang seret kaki bapak bapaknya nggak ada cari bapak baru dong itu yang ketiga yang keempat banyak beribadah bersama sholat malam berdua, baca Quran bareng-bareng, ya, ibadah bersama. Kenapa? Lihat, Sina Ali dengan Siti Fatimah bintu Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini malam pertama nih, ah, Sina Ali, ah, duduk di ujung kasur sebelah kiri, Siti Fatimah duduk di kasur sebelah kanan. Dua-duanya saling malu-malu. Yang satu, megangin ujung gamis, yang satu, mainin jenggot. Sena Ali mainin jenggot. Yang saya Siti Fatimah megangin ujungnya. Bingung mau ngobrol apa. Akhirnya, Sena Ali mengatakan, ya Fatimah, bolehkah saya sholat sunnah, ibadah kepada Allah malam ini? Boleh. Silahkan. Sena Ali ambil wudhu, sholat dua rakaat. Selesai, tanya lagi. Boleh dilanjutkan? Silahkan. Sholat dua rakaat. Sampai masuk 6 rokaat Siti Fatimah izin Wahai suamiku boleh gak aku ikut sama-sama? Boleh Malam pertama dihabiskan Satu pasang pengantin ini Dihabiskan waktunya malam pertama Untuk beribadah kepada Allah secara bersama Sampai terdengar muazzin salah, Habis malam pertamanya Diberikan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira pengantin bisa begitu atau enggak? Oh, maaf, tapi bukan. Saya udah ngelihat neng aja, udah deg-degan aja ini. Diusaha, diusahakan. aa ambil wudhu, neng lagi sholat enggak? Lagi sholat. Neng lagi sholat, aa lagi sholat. Ambil wudhu. Selesai ambil wudhu, sholat dua raka'at. Minta sholat hajat. ya Sunnah sholat hajat, minta kepada Allah. Saat selesai solat hajat itu doa AA doa Ya Allah yang kemarin engkau haramkan kami berdekatan Hari ini engkau halalkan Maka halalkan setiap langkah kaki kami Menuju jalan yang engkau ribai Neng jawab Amin AA ambil lagi doanya Ya Allah Sebagaimana dahulu rezeki kami Engkau berikan cukup untuk se seorang Maka hari ini berkahkan rezeki kami Untuk keluarga kami Neng jawab ini pengantin tapi jadi yang amin amin a'a ngomong lagi ya Allah yang dahulu saat kami kami bersentuhan haram engkau hitung di dalam perzinahan maka di hari ini engkau halalkan maka keluarkan daripada kami bibit yang saleh saliha no eneng jawab amin yeah. ya Habis itu apa, Bip? Terserah aja lu, mau ngapain juga. Yang penting udah ibah, ibadah. Karena pernikahan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pernikahan bukan hanya sekedar menggugurkan urusan biologis. Bukan hanya pengen ada yang nafkahin. Tapi bawa pernikahan ini sampai ke dalam syurganya Allah. Subhanahu. Deketin diri kita, makin dekat. Ya, Enak. Ya. A. Dulu a'a salat sendiri, pahala cuma satu. Sekarang a'a salat berdua sama istri, pahalanya 40. Perempuan boleh yang namanya perasaan jadi pakai, tapi ingat perhatian, perhatian, komunikasi, saling sayang, mawadah, dan beribadah bersama, ini jangan pernah diilangin. Ya? Insya Allah ini ciri-ciri menjadi istri atau keluarga yang sekirah, mawadah, warahmat. Mudah-mudahan semua kita di sini ni rumah tangga kita sagina, mawaddoharah. Yang di sini menjadi istri-istri yang solehah, Menjadi suami-suami yang soleh, suami-suami yang jadi imam dunia dan akhirah yang dapat membawa istri kita sampai masuk ke dalam syurga Nya Allah. Amin ya Rabbal.